Halo teman-teman, kali ini kita akan bermain tebak gambar Yuk kita putar spinnya. Paus Orca atau Paus Pembunuh Kali ini kita akan membahas Paus Orca atau Paus Pembunuh Paus Orca atau Orcinus Orca sering disebut paus pembunuh, meski hewan tersebut hampir tidak pernah menyerang manusia. Faktanya, nama paus pembunuh pada awalnya adalah pembunuh paus. Berikut fakta-fakta pembunuh paus atau paus orca. Yang pertama, ukuran tubuh paus orca. Paus orca adalah anggota terbesar dari keluarga lumba-lumba. Orca jantan memiliki tubuh lebih besar dari betina, namun mereka bervariasi dalam ukuran dan berat, tergantung pada jenisnya. Paus orca terbesar yang pernah tercatat memiliki panjang 9,8 meter dan beratnya 10.000 kg. Itu lebih panjang dan lebih berat daripada kebanyakan rumah motor. Paus orca dikenal dengan sirip punggungnya yang panjang dan warna hitam putihnya. Warna hitam putih membantu paus orca menyamarkan mereka dengan menggaburkan garis besarnya di dalam air. Tepat di belakang sirip punggungnya ada sepeta abu-abu yang disebut pelana, karena terlihat seperti pelana berkuda. Tubuh paus orca berbentuk silinder dan meruncing di setiap ujungnya untuk membentuk hidrodinamik. Bentuk ini bersama dengan ukuran dan kekuatan orca yang besar. Menjadikannya salah satu mamalia laut tercepat yang mampu mencapai kecepatan lebih dari 56 km jam Paus orca juga memiliki gigi besar yang dapat tumbuh hingga 10 cm Yang kedua, makanan paus orca Paus orca adalah predator puncak di puncak rantai makanan Tidak ada hewan yang berburu orca kecuali manusia Paus pembunuh ini memakan berbagai jenis mangsa, termasuk ikan, anjing laut, burung laut, dan cumi-cumi. Orca juga dapat menangkap paus yang lebih besar dari diri tubuh mereka, seperti paus minke. Paus pembunuh bahkan dilaporkan membunuh rusa yang sedang berenang. Orca menggunakan banyak teknik berbeda untuk menangkap mangsanya. Terkadang, mereka menuju pantai untuk menangkap anjing laut dengan melompat dari air ke darat. Orca juga akan bekerja sama untuk menangkap mangsa yang lebih besar atau kelompok mangsa yang seperti kawanan ikan. Mereka dapat menggunakan ekolokasi untuk mengidentifikasi mangsanya dengan menciptakan suara atau gelombang suara yang bergerak melalui air. Gelombang ini menggemakan objek termasuk mangsa yang dapat digunakan Orca untuk menemukan makanannya. Oh ya teman-teman, tidak ada catatan loh yang mengatakan bahwa paus Orca pernah membunuh manusia di alam liar. Ini karena manusia bukan bagian dari mangsa alami mereka. Namun terkadang Orca mungkin salah mengira manusia untuk sesuatu yang mereka makan seperti anjing laut. Meskipun paus pembunuh liar tidak sengaja menyerang manusia, mereka kerap menyerang perahu. Yang ketiga, Habitat Paus Orca. Paus pembunuh adalah mamalia yang paling banyak tersebar, selain manusia dan mungkin tikus coklat. Mereka hidup di setiap lautan di seluruh dunia dan telah beradaptasi dengan iklim yang berbeda. Dari perairan hangat di dekat Katulistiwa hingga perairan es di wilayah Kutub Utara dan Selatan. Paus Orca juga dikenal mampu melakukan perjalanan jarak jauh. Misalnya, satu penelitian menemukan bahwa sekelompok Orca melakukan perjalanan dari perairan Alaska ke dekat California dengan jarak lebih dari 1.900 km. Yang keempat, spesies Paus Orca. Semua paus orca saat ini terdaftar di bawah satu spesies, yakni Orcinus Orca. Namun ada perbedaan yang dapat dikenali antar populasi. Sebenarnya ekotipe ini mungkin merupakan spesies atau subspesies yang berbeda. Ekotipe paus pembunuh dapat bervariasi dalam ukuran, pola makan, dan perilaku. Nah, ekotipe ini sendiri yaitu beberapa bentuk berbeda yang dikenal sebagai hipotipe. Di Pasifik utara, para ilmuwan telah mengidentifikasi orca penduduk yang cenderung memiliki jangkauan yang lebih kecil dan berspesialisasi dalam menangkap ikan. Paus pembunuh juga dapat ditemukan di pasifik utara. Orca ini melakukan perjalanan jarak jauh dan berburu mamalia seperti anjing laut dan anak paus. Orca lepas pantai juga dapat ditemukan di wilayah ini Mereka tinggal jauh dari garis pantai dan terlihat memakan ikan serta hiu Tetapi relatif sedikit yang diketahui tentang paus ini Orca sebenarnya termasuk ke dalam keluarga lumba-lumba loh teman-teman Namun karena posturnya yang besar banyak orang mengira bahwa ia adalah paus Orca adalah predator puncak di rantai makanan, tidak ada hewan lain yang berburu orca Paus pembunuh memakan banyak jenis mangsa seperti ikan, anjing laut, burung laut, dan cumi-cumi ini Merupakan hewan mamalia yang satu dapat membunuh paus yang lebih besar dari dirinya Itu tadi fakta-fakta unik seputar paus orca atau paus pembunuh Selanjutnya teman-teman bisa menyaksikan video berikut ini ya Oh, oh, oh.